Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel youtube saya ramadhan kali ini saya akan sharing tiga kesalahan yang sering dilakukan oleh youtuber pemula mungkin sebagian besar para youtuber memiliki cita-cita mem mendapatkan gaji atau penghasilan atau pendapatan sebanyak-banyaknya dari youtube tapi tanpa mereka sadari Mereka sering melakukan kesalahan Berikut saya akan sharing Kesalahan-kesalahan apa yang sering dilakukan Dan bagaimana cara mencegahnya Oke okay. Pertama Para Youtuber pemula Banyak atau sebagian besar belum mengetahui aturan dari Youtube Jadi aturan dari youtube itu termasuk dari klaim hak cipta baik itu dari video maupun audio begitu juga dengan copyrightnya terus begitu juga untuk monetisasi untuk mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang untuk atau jam 4000 jam tonton public jadi termasuk untuk jam tonton, jam tonton ya jadi untuk video-video yang di setting ke arah selain publik, misalnya privat, itu tidak dihitung jam tayangnya atau jam tontonnya. Dan itu banyak di, belum diketahui oleh youtuber-youtuber pemula. Jadi semua video yang diupload di youtube itu harus dibuat ke setting publik. Jadi semua bisa nonton dan itulah yang dihitung jam tayang oleh youtube. Yang kedua, kualitas video. Banyak menyimpilikan untuk kualitas video ini. Ya misalnya kualitas video yang tidak HD kualitasnya. Atau selain itu, video yang ditampilkan di YouTube itu tidak menyertai wajah dari YouTubernya. Itu pengaruh juga ya. Karena YouTube ini kan merupakan salah satu media informasi seperti ya, televisi ya jadi kalau nggak ada wajah youtubernya ya kurang menarik begitu juga ada juga video di youtube itu tidak menampilkan suara jadi seperti seolah-olah uh, tutorial hanya disertai musik tanpa ada wajah dan suara dari youtubernya uh, terus selanjutnya ada juga yang editing asal-asalan memang tidak harus kita melakukan editing seperti film Hollywood ya Tapi ya bagaimana video yang kita hasilkan itu berkualitas Dan penonton menyukai dari video yang kita tampilkan Selain itu Kita harus juga mendengarkan saran dari uh, penonton ya jadi banyak komentar-komentar, kritik-kritikan di kolom komentar yang harus diperhatikan oleh youtuber pemula. Terakhir adalah, ini adalah konsistensi. Jadi maksudnya adalah video-video atau channel, channel kita sendiri, kita harus punya tema konsistensi. Apakah kita fokus di tutorial, dan tutorial tutorial itu banyak juga, apakah fokus di Android di sosial media atau tentang PC atau tentang laptop atau tentang vlog jadi banyak ya jadi intinya kita harus konsistensi jadi channel kita itu harus memiliki tema ini channel kita ini mau dibawa kemana nih fokusnya ke arah mana nih nah, jangan Uh, satu channel itu isinya macam-macam, walaupun saya belum. awal awal belum ini ya, belum konsistensi juga untuk masalah temanya. Itu untuk masalah tema. Selain itu, juga masalah video yang di-upload ke channelnya itu harus konsistensi, yaitu setelah, apa aja yang perlu dikonsistenkan. yaitu pertama, masalah waktu mengupload untuk youtuber pemula, untuk mengejar jam tayang saran saya itu lebih baik mengupload video sebanyak-banyaknya tanpa menyampingkan kualitasnya jadi kalau misalnya udah tembus 1000 subscriber dan ribu jam tayang boleh kita untuk mengupload video minimal satu minggu sekali kedua, temanya harus tetap fokus sesuaikan dengan channelnya yang ketiga, selalu konsisten, jadi penonton tidak mau tahu alasan kita, apakah sibuk, apa nggak sempat, atau kehabisan ide, yang penting kita harus konsisten, apakah termasuk hari dan jamnya ya, jadi penonton itu seolah-olah mau nunggu video apa nih yang terbaru dari seorang youtubernya itu dulu untuk sharing saya, mudah-mudahan bermanfaat oke teman-teman kalau -teman, youtuber, para youtuber jangan mudah menyerah tetap konsisten, jadi intinya dari youtuber ini adalah pertama kualitas videonya terus konsistensinya ya. dan dan jangan lupa aturan dari youtubenya oke, mudah-mudahan bermanfaat terima kasih Jangan lupa yang belum klik subscribe silakan klik, klik subscribe Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh